Tidak ada... Senang... Tidak ah. <laughs> ada lagi... Tidak bisa deh... ketemu di episode... Mungut deh bang... nak aduh... Tapi udah ditunggu ah assalamualaikum. Waalaikumsalam salamnya, Mas. Cik Navisan tersayang, Isen aku di aneh. Iya. Kapan, Mas? Saiki tadi, uangannya sakoleh kok. Kurang ketemu pesan Huawei nih, Isenai. Mama. orang deh, bapak mas malah seneng deh nah, ini deh malah bisa jago-jago bapak waalaikumsalam, langsung, susah ya ya ya ya benar ini kalau ngerti ini jadi buatan apa-apa ya wongkula tahu nonton perikinya buatan apa-apa apa kan jadi lah mas bapak inginir nonton tadi tapi temuin mungkin mas sarapan sarapan apa apa tadi itu eh bapak kok kabelian sarapan <lian> Cuma, padahal ini cuma sampai kemul <lian> opo buat mas, tipis-tipis tempe mas. tak Mas, Gengis yudek biapakmu mas, mas lu hati -hati, mas naik pelorot apa? Beto, tamu urung salaman ma. Sampun mau Pak, sampun salaman kali Dinafisa nggih. kalau sampun salaman kali Apa? Bendu tamu urung salaman harus tak bendu. Boten bendu, buatan <coughs> <coughs> Wah. Oh, gitu. jadi tek. Wujune nopo, -nopo. nih salam anci karung tua, Kaisar TV Matur nuwun lor Salam seduluran Saklawasi lor Saka